Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya akan menarik sebuah energi Di pohon ini Saya tertarik energi Yang ada di sini Sepertinya besar banget Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum salam Aku ratu gigadari Putu Ibrahim Atma Ya Khadamul ya Hadamul ya Hadamul ya Assalamualaikum salam energinya udah kuat keluar guys. kita lihat kita kamera, tolong didekatkan kita ini kita mendapatkan sebuah pusaka Cacing kanil, ya. kanil ini, ini ya. pusakanya para putri-putri atau para seril seri raja-raja -seri Jawa pada saat itu ini luar biasa sekali energinya sangat kuat dan badan saya sampai gemetar Oke, okay, kita next Kita perjalanan untuk penarikan mustika-mustika Dan pusaka-pusaka yang ada di sini Kita habiskan ya semua Oke okay. uh, Kang Kumbang sedang melakukan penarikan tarik. Mustika Tarik, tarik, tarik. singkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita saksikan penarikan pusaka. Apa yang kita dapatkan? Ini yang kita dapat. Setelah kita mendapatkan satu pusaka. Habis ini kita cari pusaka-pusaka yang ada di sini ya guys Ikutin terus Siapa tahu nanti kita dapat mustika Mustika tundung-tundung Mustika tundung oh, apa, -apa. Sini. Oh, ya, ya. kang kumbang di Disini kayaknya banyak pusaka-pusaka oh, Apa kita bisa tarik Tampak. kita coba nanti Oke Oke Oke Oke Ya nanti kan bisa kita kiloan kilokan di rombengan Malang. Oke, comboran ya. Ke hmm. <laughs> ini Gus Andi sedang apa? prepare, prepare alat berat. Gus ini target dapat mustika atau keris ini. Gus oh, saya mau narik ini. Sempaknya janda ada nggak? Pasti banyak. <laughs> yang narik, es. Tapi jangan khawatir guys ya. ya, kita akan coba tarik hmm. Ini Gus Sandi habis dapat endorsean ini Habis dapat endorsean 10 juta ini guys Ya, saya habis dapat endorse 10 juta Ini dukun dewan ya, saya harus Kita kalau ritual di hotel ya guys Saya kalau nggak ada bogingan <laughs> ya nggak apa-apa <laughs> Monggo yang mau endorse ya nggak apa-apa silakan. Tapi minim satu juta ya, guys. Loh, rokok kita satu hari masih ikutin aja lebih. Ayo, kita ikutin perjalanan Kang Umbang sama Gus Sandi. Bersama Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat, kita berburu setan demit. Kagum, bang, mau ritual apa itu? Ya. Oh. mau pemanggilan setan atau gimana ini tanyaan, <laughs> setannya kita ya maksudnya kita pemanggilan jin Uh, kita lihat Kang Kumbang sedang mendeteksi sebuah energi koib yang ada di sini. Guus apa yang saya merasakan di sini, Guus Sandi? Sebenarnya aku ada panggilan sih. Panggilan gimana? Di nah, sana. nanti ya coba. Kita... Oh, di sana agak winget di sana. Uh -uh, nanti coba kita interaksi ya. Dan di sana kayaknya kita lihat ada pertapanya seorang resi. Paniterasi dari Hindu Siwa kita ya di atas sana. Dapat challenge di sini. Challenge gimana guys? Kita penarikan pusaka ada yang ngomong bisa nggak sih narik pusaka siang. Narik pusaka siang-siang. Masalahnya siang -siang datang. Okay. Akhirnya kita dapat keris <guluh> itu disaksiin banyak banget itu itu di live di konten kita juga ada. Siang. Biasanya kan narik pusaka itu kan malam-malam karena makhluk gaib itu kan dimensi ruang dan waktunya kan berbeda, Gus. Jadi gini, kan jarang orang narik pusaka malam-malam itu jar eh, apa siang-siang itu jarang. Jadi gini ya, pengertian untuk menarik suatu pusaka itu eh, memang tidak sembarangan. Tapi di satu sisi tergantung mereka pelaku penari itu sendiri oke okay. ya, jadi bagaimana caranya kita e, mentayu suatu gedanyangan di lokasi itu kalau sudah memang dikasih ya mau kita ambil jam berapa aja oke menarik pusaka itu dengan ilmu atau dengan khodam rewangan, Gus maksudnya dengan hiji hijib atau dengan sesaji atau dengan ritual-ritual khusus kejauhan atau ritual hikmah jadi memang untuk penarikan pusaka itu macam-macam ya Ada yang pakai uh, ritual sesaji Ada yang pakai uh, tenaga dalam Ada yang pakai uh, apa? ritual yang lain ya Tapi ini kalau saya sendiri pribadi uh. ini saya pakai kekuatan doa Doa. Kekuatan Tapi ada doa. perantaranya enggak? Kan perantaranya pasti ada kodam, perewangan jadi, dari bangsa jin Jadi gini, kodam ya kodam dibagi menjadi beberapa hal kita harus memahami kodam. Kodam ini sebenarnya kan bentuk energi. energi yang mendorong ya. kita sendiri. Iya, iya. Uh, jadi memang ada kodam dari jenis jin, bangsa jin ada, kodam dari bangsa malaikat pun ada. Oke. Okay. Kita harus uh. memahami uh, tentang kodam itu sendiri. Hmm. Jadi yang kodam hanya sebatas mensupport, mensuplai power. Oke. Okay. Uh, Gus saya mau tanya, Gus, kalau kodam jin itu kan pasti makan, tidur? Punya dia makan ya tidur, biasanya kan ada sesajin, makanannya darah, bunga atau dupa. Sedangkan kalau Kodam Malaikat itu ada kak sesajinya? Ada kan Malaikat kan enggak punya nafsu, enggak punya hawa nafsu. Jadi dia tidur nggak makan yang kita kasihkan adalah doa itu sendiri. Misalkan kita punya Kodam Bismillah atau Kodam Al-Fatihah atau Kodam yang lain ya. Kodam oh, berarti melalui zikir-zikir tertentu nah, ya, Coach ya. Misalkan Oke. ini kayak saya saya megang sholawat terjadi, yaitu sholawat anwar. Atwar okay. nah, jadi setiap hari saya amalkan sholawat itu saya dirakati dulunya dan akhirnya setelah saya dirakati dan itu sudah merasuk uh, ke jiwa daging saya sendiri hingga saya mengamalkannya oke, okay. berarti nah, sama, uh, sholawat jikir tersebut termasuk boster ya? Booster, atau makanannya iya. para malaikat ya? Iya. jadi itu. memang sholawat itu kan adalah uh, suatu bentuk dari kata nun ya nun ya nun, di mana uh, kita si pencolawat itu sendiri pembaca sholawat itu akan menyampaikan suatu doa oke okay, oke okay, yang okay. akan kembali kepada kita yaitu makna Nanun gitu. nun tersebut ya. oke Gus itu kita lanjut lagi perjalanan kita ya Gus ya Sip. Okay. jangan lupa ya di subscribe ratu beda dari TV ya okay. di subscribe ini adalah tempat sendangnya guys ini sumber kedua Sumber kedua, sumber pertama di mana Kanggung Bang? Hmm, tapi eh kayak ini yang disakralkan? Ya, ini, uh, ini dulu pertemuannya ada adalah sosok, uh, dari petirasan juga. Oh, ha. Begini uh, yang digunakan untuk gandes. Untuk gandedes ya. Betul lah dan di situ juga bekasnya orang membakar dupa, cukup. masih bisa saja di sini, oh. tempat di situ. ah ah, cuma hmm. kan oh, ada airnya. Hmm. dulu tempat tidurnya di situ. Hmm. Hmm. Di depan kita saat ini adalah pohon besar dan saya melihat sosok siluman ular. Dan sosoknya bulat-bulat di sini. Ini adalah siluman ular. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan di atas sana ada sosok hitam. Oh, matanya merah, guys. Dan ini adalah gemericik air. Ini kita lihat Kangkumbang sedang melakukan penarikan Mustika ini. Kalau nggak Mustika pusaka. Jenis, jenis, jenis pusaka apa itu Kangkumbang? Kayak seperti godoh ya. Ini kak seperti apa pentung oh cacing kanil itu masa cacing kanil itu cacing kali ini sudah duit ya cacing kanil dia hmm. kita dapat cacing kanil dan ini adalah gusan di cadap Bukan gusam sudin cadap loh, ini gusan di jadab. Gitu. Oh, Oh nih, Itu ya, Oke, <tuk> mau <tangan> Kita bawa dulu pusakanya, guys. Kita melakukan perjalanan lagi. Astaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, Oke, okay, mungkin bisa dijelaskan. Bisa direview Ini, Bang. Ini sejenis Kayak daun ya Aneh itu Keris apa Saya kurang tahan kalau keris Itu keris atau tombak ya Ini sejenis keris Bukan tombak ya Bukan. Ini sejenis keris ya. Sejenis keris kita dapatkan keris guys, kita mendapatkan pusaka satu pusaka tadi kita dapat pusaka cating kanil terus habis ini tadi barusan kita dapat keris dan habis ini kita penarikan mustika bersama kang kumbang dan Gusandi bersama ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Kita saat ini sedang melakukan penarikan Sebuah energi goib Yang ada di pohon besar tersebut Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Uh, Sandi saat ini sedang melakukan sebuah penarikan Atau melakukan sebuah mantra-mantra atau japa mantra Untuk mengeluarkan sebuah kesaktiannya bat, bat, Suruh lagi Apa, kayak ada yang jatuh tadi, kayak ada yang jatuh. Cepat situ Gus. situ Gus. Kayak ada sesuatu yang jatuh tadi. Eh, apa? Kayak, caya Caya, Cahaya, cahaya, caya. cahaya. Caya, ini, ini. Oh, itu, Gus. Itu, Gus. Itu, kayaknya pusaka tuh. Kayu ini. Ini, ini, ini. Wah, ini, ini. Ini, ini. Ini, teman Ini, ini. Ini, ini. ya, ya. Temen -temen ya. dicek, ya. Bisa dicek. Kita mendapatkan kayak kujang itu ya. Jangan dipegang dulu, itu panas loh itu. panaskus panaskus panas Gus, panas Gus. Panas gus. Panas ini, hangat, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas gus, jangan dipegang Gus. Jangan didekatkan saya, nanti saya kerasukan itu. Saya peka saya. Itu kita cuci dulu ya. Dicuci dulu, jangan didekatkan sama saya. Nanti saya takutnya kerasukan. Karena saya pasti akan benturan energi sama pusaka tersebut Kita mendapatkan satu pusaka kembali Cuman saya tidak berani deket-deket sama pusaka tersebut Karena energinya cukup kuat, kodamnya kodam siluman tersebut Saya nggak mau nyentuh, dan saya juga nggak mau deket-deket Saya takut kerasukan nanti okay,